Penelitian tentang kayak reconciliation. Saya berawal dari uh, keputusan dan juga hierarki di organisasi. Kita kalau kita punya organisasi kan pasti ada hierarkinya, mulai dari top CEO-nya atau kita punya sub bisnisnya dan kita tidak ever produk gitu ya. Nah um, di sini hierarki ini itu menunjukkan bagaimana informasi itu di uh, disampaikan. Jadi di flow of information itu ter, ter, ter, ter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 Oke, okay. jadi uh, tiap titik forecast ini itu membutuhkan for, uh, titik, titik di organisasi membutuhkan forecast, oke? Okay? Dan orang-orang di organisasi ini memiliki kepentingan yang berbeda di tiap titik itu, gitu ya, titik-titik notes ini ya. Um, contohnya, kalau kita memproduksi, kita mem, mem, membuat forecast untuk tiap produk itu yang siapa-siapa yang berkepentingan, gitu? Store manager dan procurement. Kalau misalnya di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 Um, kombinasinya itu, gitu ya, uh, nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Karena forecast karena yang ada di data sekarang itu performance tidak konsisten di, di, satu, di satu kasus. Misalnya, uh, metode A ini di forecast kehendak ini bagus, metode B eh, di, di situasi tertentu metode, metode A ini tidak bagus, dan lain sebagainya. Nanti uh, akan masuk ke bagian riset nanti, ya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 G ini berasal dari estimasi covariance matrix. Dan kita akhirnya kita mendefinisi koherensi dari deterministik ke stokastik. Bahwa koherensi ini itu ada jika semua informasi itu kita punya. In a perfect world, koherensi itu bisa dicapai. Kalau di dunia nyata yang kita tidak bisa menerima semua informasi, kita tidak bisa memanfaatkan semua informasi yang kita punya, kita tidak bisa mendapatkan semua informasi yang ada di dunia ini, sehingga kita cuma bisa mendapatkan estimasiannya aja dari koherensi, approximationnya saja dari koherensi, nah, makanya saya menyebutnya sebagai suprasi koherensi. Jadi sebenarnya solasi coherence itu mencoba untuk merekonsiliasi dan pertemuan di literatur karena uh, menjelaskan ketidakpastian dari ketidakpastian dari uh, performa dari uh, forecast reconciliation. Uh, uh, ini juga membuka membuka ide riset yang lebih luas seperti bagaimana kita membuat G yang lebih simple, bagaimana kita membuat G ini lebih trustworthy uh, dan solasi coherence ini memaksa saya untuk mengusulkan estimasi covariance matrix yang lebih stabil.